Assalamualaikum Yuk jadi bagian dari kebaikan Dengan mendukung Musa Official Store Jangan lupa di follow ya teman Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. atubu Allahumma wali wali daya warham hu makamah amin astagfirullah hmm? wa atubu ilaihi astagfirullah ya. wa atubu ilaihi astagfirullah wa atubu ilaihi astagfirullah wa atubu ilaihi astagfirullah wa atina fit dunia wakina wa azabannar amin subhanallah kok masih belum selesai Hmm, arah, jangan lupa zikir. Hah, ha? zikir? bacanya apa kan, So? Itu, kayak umah. Subhanallah 33 kali. Hmm, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, 12, eh, 13. Ah, buang-buang. Oh, pakai jari ya? Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Waduh, jarinya habis. Ah, mantap. Sini, sini, sini. Nah, sini, sini. Oh. Jam berisik dong, terus jadi lupa nih udah sampai berapa zikirnya. <tuh> iya, kak Maaf, subhanallah, Subhanakallahumma Maaf, maaf, biar Hamdika, astagfirullahaladzim, Uma, hmm, tadi doanya apa aja sih? <tuh> Kita udah selesai doa, uma belum. Uma doanya banyak, ra terus. Uma zikir juga kan? <tuh> iya, sayang.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 Fokus ke sini. Hmm? Di hati. Jangan terburu-buru. Minta sama Allah dihusyukan dalam berzikir dan berdoa. Wah. Supaya dijauhkan dari was-was dan bisikan setan. Oh. Oh. Abdullah bin Amr Allahu Anhu berkata, Aku melihat Nabi menghitung bacaan tasbih dengan jari-jari tangan kanan. Hah? Cuma tangan kanan?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 Fokus, hmm. terus mulai. Subhanallah, <tik> Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah selesai baca. Lu, pada mana Hmm, tinggalin rara aja. Hmm. Uh, udah mateng hmm? Baunya sedap, Uma <laughs> Umah, hmm? ada gelas plastik gak? Gelas huh? plastik Oh, ada di mana, di mana? Ambil di laci kedua lemari makan Tuh di situ tuh punya kapas gak kapas? kapas ada di kotak p 3 k oh oke okay, oke okay. hmm, kalau biji kacang hijaunya masih ada nggak Uma? Biji, biji kacang hijau bubur kacang hijau kali kak nusa perlu biji kacang hijau rak biji kacang hijau mana bisa dimakan kak enakan bubur hijau bubur kacang hijau <laughs> <laughs> Biji kacang hijaunya bukan untuk dimakan, Ra. Kak Nusa perlu biji kacang hijau buat eksperimen, oh, ya kan? Iya, Uma. Nusa lagi ada tugas Ipa, eksperimen biji kacang hijau. Eksperimen, apaan tuh, Kak? Eksperimen itu melakukan percobaan, Ra. Nusa lagi mau percobaan tanam biji kacang hijau, cuman pakai kapas dan air, Ra. Rara bingung ya. Ini kacang hijaunya kak! Udah Rara bersihin! Haaah, cakep! Sekarang kita taruh di atas kapas yang sudah dibasahi. Hah? Di atas kapas? Ya, sekarang masukin deh ke dalam kotak. Hmm, kak, kok taruh bijinya di kapas sih? Namanya juga buat eksperimen, Ra. Hmm, <tuk> Rara juga boleh coba ya kak? Boleh, boleh kan? Boleh? <tuk> <tuk> iya, boleh.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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berhasil. Wah, yes. Bisa bikin oseng tauge. ge. Hah? <laughs> Uma, eksperimennya berhasil. Set ini berhasil. <laughs> Wah, alhamdulillah. Di tempat yang sejuk dan di media kapas biji kacang hijau bisa tumbuh menjadi kecambah. Iya, Uma. Masya Allah, keren banget ya, Uma. Tanpa tanah, kecambah bisa tumbuh subur. Nah, itulah bukti kebesaran Allah. Dalam surat Abasa ayat 24-32, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu Anggur dan sayur-sayuran Zaitun dan kurma Kebun-kebun yang lebat Dan buah-buahan serta rumput-rumputan Untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu, oh. berarti rumah yang numbuhin kecambahkan nusa. Allah ya betul, Ra. Rara -ra lihat kan betapa sayangnya Allah sama kita. Dalam waktu tiga hari, kita bisa panen kecambahkan. Hmm. <laughs> Punya Rara -ra mana? Udah jadi belum? Oh iya, Rara -ra bikin juga. Oh iya, ntar Kak. Rara ambil. Pasti udah gede. Tung tung tunggu. Hah? Hmm? Kok punya Rara jadi gini ya? Hah? Kok mau jadi es gini, Ra? Emangnya kamu simpan di mana? Katanya di tempat sejuk kan? Rara taruh di lemari es. Hah? <ti> lemari <ti> <ti> <ti> <ti> <ti> es. Waduh. Kalau <ti> ini Namanya es kacang hijau rasa kapas.